Waktunya saya gigit, Do Dan di dalam tak saya dia seperti I want to go to the dan guru guru el magani